Assalamualaikum somit, ketemu lagi dengan Mimi dan Mbak Inka Assalamualaikum Di podcast kita, masalah Emang Kain ada Kali hmm. ini kayaknya Mimi nggak mau ngangkat masalah sih ya Mbak <laughs> Tapi lebih mau bertanya <laughs> <laughs> gitu uh -uh. Hmm. Bertanya tentang bahagia Hmm karena kan di Mea ini kan Mbak Inka juga sering berbagi wawasan kepada Mimi, Cindy mm -hmm. juga somit di sana, sometnya Mea Bahwa kita tuh tujuan kita hidup di dunia ini tuh pada akhir-akhirnya kita kan mau bahagia ya. Mm -hmm. Bahagia secara duniawi, juga bahagia nanti di alam akhirat. Yeah. Nah tapi ya Mbak, Mimi tuh kemarin baca-baca di... Uh, sosmednya, sosmednya ya. mm -mm, sosmed mm -mm. teman-teman, ada tuh yang posting beberapa teman Mimi yang dia berbagi bahwa bahagia itu bukan sesuatu yang harus kita kejar, hmm. harus kita raih, yeah. karena persepsi mereka adalah kalau bahagia itu kita cari, kita kejar, terus kapan kita bahagianya, mm -hmm. gitu loh yeah. Mbak tapi sebenarnya gimana yeah. sih Mbak bahagia dalam sudut pandang spiritual lah kan yeah. ya kan kita memang berbagi yeah. sudut pandang spiritual yeah. gitu Mbak yeah. Imka jadi coba, coba. Uh, sebelum ini Mimi kita uh, samakan dulu sudut pandang kita definisi bahagia itu apa sih okay. ya bahagia itu dikatakan sesuatu itu adalah bahagia itu apa yaitu suatu rasa rasa tidak ada Uh, rasa khawatir, gelisah, was-was, sedih Stress. yang ada adalah uh, damai, tentram gitu ya tidak ada khawatir, tidak ada sedih, kecewa apalagi amarah, hmm. itulah bahagia nah, setiap orang pasti walaupun tidak beragama kalau ditawarkan, inginkah kamu bahagia dalam segala situasi dan kondisi artinya dikasih musibah enak aja merasakan enak ya lalu dikasih cobaan hidup e, pasangan tidak sesuai keinginan kemiskinan dan segala sesuatu itu bisa enak damai tentram mm -hmm. gitu lalu mati masuk surga pasti semua orang menginginkan itu Minta menginginkan ya. itu Nah aku sebenarnya setuju dengan pendapat temennya Mimi hmm -mm. yang di media sosial mengatakan kebahagiaan itu datang sendiri nggak perlu diburu betul okay. gitu Ke kebahagiaan itu datang sendiri tidak perlu diburu namun kita harus mengetahui apa yang membuat bahagia itu tumbuh hmm. jadi memang bahagia itu tidak perlu kita buru tetapi apa yang harus kita lakukan sehingga bahagia itu muncul rasa Oke, itu rasa bahagia ya, itu. karena dia tidak sekonyong-konyong ya. hadir rasa bahagia itu bayangkan kalau kita melihat nih ada orang kena musibah dia nggak sekonyong-konyong dapat bahagia ya. mau bahagia ya. kayak apa jungkir balik dia tungguin nggak akan datang-datang Hmm. Lalu, e, ketika orang yang dicintai mengkhianati e, atau pergi selamanya, tidak kunjung hadir. Bahagia itu tiba-tiba. Tidak tiba-tiba ya. hadir. Okay. Nah, tentu kita harus cari tahu ya, bagaimana, bagaimana supaya itu. rasa bahagia ini muncul. Iya ya kan? berarti ya Mbak. Ya? Yang harus yang kita harus tahu, kita, Betul, tahu ya? kita tidak perlu memburu. Okay. Rasa bahagia karena dia akan datang sendiri. Mm -hmm. Namun kita harus tahu bagaimana supaya rasa itu datang sendiri. Caranya. Caranya. Untuk kita bisa mendapatkan rasa bahagia iya, itu ya Mbak gitu, ini, kayak, Mi. Oke, okay, oke. Okay. Nah. nah, itu bagaimana Tumbak? Nah, untuk Mbak. mendapatkan rasa bahagia mm -hmm. supaya hadir, banyak manusia mencari uh, teori teori okay. ya kan jadi ada yang hmm, banyak teorinya mm -hmm. ada yang dengan melakukan meditasi mm -hmm. ada yang melakukan healing pergi ke tempat-tempat yang indah-indah ada tadabur alam mm -hmm. ada yang segala macam gitu caranya caranya, caranya cara mencari iya. Kalau zaman dulu ada yang namanya eh, kaum Gipsi oh, mencari bahagia iya. dengan tan, mau, mau hidup tanpa iya. aturan. <tuh> Jadi artinya dia merasa kalau dengan eh, cara seperti itu tidak ada aturan, tidak terikat aturan, dia akan bisa mencari seperti bahagia, merpati ya. yang bebas terbang. Gitu. Hmm. Hmm. Nah. Okay. Namun okay. fakta di lapangan, mi, gitu hmm. ya, cara-cara ini nggak banyak berhasil tentatif ya buktinya gitu mm -hmm. ya buktinya ada orang yang sudah mengikuti meditasi healing untuk mencari kebahagiaan loh ya yeah, yeah, yeah. jadi orang-orang ini bukan orang-orang yang hidup prihatin bukan jadi orang yang berduit gitu istilahnya mm -hmm. lalu mereka punya keluarga yang sangat harmonis lalu punya pekerjaan yang karir yang hebat populer, tapi ketika mereka cari bahagia dengan cara-cara manusia berujung pada bunuh diri contoh banyak, banyak lah ya yang kita kenal aja supaya kita bisa merasakan betapa bahagia itu eh, harus eh, diinginkan lah oleh seluruh manusia contoh Andy Williams ya, aktor itu lalu ada lagi Kate Spade itu semua di lingkungannya adalah keluarga yang harmonis uh, punya uang, populer dan sekarang yang terakhir adalah Stephen itu ya, dari Iaya uh, yang baru bunuh yang diri akhir. nah itu apa yang dia nggak punya bahkan 24 jam sebelum dia bunuh diri dia membuat satu konten uh, lagi ya lagi uh, itulah ya senang-senang ya, ya. ya artinya dia tidak terlihat dia tidak bahagia hmm. jadi yang dilihat orang Oh dia bahagia dengan anaknya dengan istrinya membuat konten loh ya hmm -hmm. Nah disitulah semakin uh, tajam bahwa oh, ya. tidak bisa bahagia itu datang sendiri tanpa tahu caranya berarti bahagia itu bukan Bukan apa yang tampak di luar ya kalau iya, tadi kita ngambil dari fenomena iya, Stephen itu iya, yang iya, mereka itu dia, dia konten menarik sama anak dan istri iya, itu betul-betul iya, iya, bayangin itu ya sampai dibuat konten tentang kehidupan dia 2 tahun sebelum meninggal satu tahun sebelum meninggal dua bulan sebelum meninggal dua minggu sebelum meninggal dua, satu jam, jam sebelum meninggal ekspresinya happy. Tapi kenapa dia bunuh diri? Itu pertanyaan besar. Kenapa? Berarti uang tidak membawa bahagia. Popularitas tidak membuat bahagia. Anak dan pasangan tidak merupakan bagian dari kebahagiaan itu muncul. Kita harus tahu dari mana bahagia ini muncul. Muncul, itu yang baik. Ya. Karena kan senang juga banyak salah juga ya Mbak, tadi Mbak Inka bilang, mm -mm. Uh, pekerjaan yang hebat, yeah. sukses, terus keluarga yang yeah. harmonis, terus banyak uang, yeah. karir yang luar biasa, yeah. itu kan kita tuh pada umumnya lah ya yang Mimi lihat juga kan di luar sana, justru yeah. mengejar itu untuk yeah. mencari... Bahagia iya, ya Mbak iya. Sebenarnya temen, temen, ya. tidak salah hmm. Hanya temporel iya. Tidak selamanya oh, itu dia, ya. Rasa itu hadir Gak abadi Nah iya. Islam hmm. Mengajarkan bahwa Bahagia bisa selamanya. selamanya Dalam segala situasi Dalam segala kondisi Ketika kita Ditinggalkan oleh orang yang kita cintai Ketika kita tidak memiliki rezeki apapun dalam keadaan fakir ketika kita tidak uh, di PHK ya, ketika kita tidak ya. memiliki segala macam, segala sesuatu termasuk kesehatan kita bisa tetap bahagia Islam mengajarkannya di mana ya. dalam surat uh, Al-Baqarah ayat 38 Allah mengatakan ikutilah petunjukku taat maka tidak ada rasa was-was, gelisah, maupun bersedih hati. situlah bahagia. Artinya, Islam mengajarkan bahagia itu adalah suatu rasa yang goib. Ya. Yang diberikan oleh Tuhan yang goib. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Kita harus taat tunduk patuh pada seluruh perintah Allah ya, dan, dan Allah. Rasulullah SAW. Maka dia akan memberikan kebahagiaan makanya kita tidak perlu uh, mengatur atau kita intervensi atau mencari kebahagiaan fokuslah pada bagaimana kita bisa mentaati seluruh kehendak Allah dan Rasulnya maka otomatis ya. kebahagiaan itu hadir dapet, ya. di situ itunya ya Mbak iancinya ya. adalah kita benar-benar tahu bahwa yeah. apa itu perintah Allah yeah. ee, dan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah yeah. kita yeah. dan kita me bisa mengikutinya kan yeah. ya, Mbak? ya dalam kehidupan yeah. kita sehingga yeah. dengan kita paham itu kita tahu itu kan pasti kita akan menjalankan kita fokus ya, pada fokus bagaimana pada bagaimana supaya mengikuti perintahnya mengikut. yeah. Allah dan Rasul itu disitulah Bahadiyat, Allah hadiyat. mulai memberikan rasa bahagia kepada iya. kita ya makanya tidak ada hubungan kita kaya bisa nggak bahagia bisa kita miskin bisa nggak bahagia bisa lalu apakah kita kerja kita bisa bahagia bisa populer bisa tapi ketika kita bang bangkrut, kita bisa bahagia. Ketika PHK, kita bisa bahagia. Ketika sehat, bisa bahagia. Dan ketika kita kanker stadium akhir, kita bisa tetap dalam kondisi bahagia. Jadi benar-benar ya Mbak Inka e, dari penjelasan Mbak Inka itu rasa bahagia itu bukan dalam kondisi yang enak-enak terus, berarti ya Mbak? Nggak ada itulah hubungan, i, Ternyata tidak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Gitu, kan? hubungannya. Karena kan sekarang baru meneror yeah. orang, yeah. aku aja gitu. Bahagia itu adalah pada saat aku menikmati kenyamanan. Yeah. Iya gitu. yeah. ternyata kalau yeah. emang kita aku paham yeah. taat perintah Allah mm -mm. dan Rasulnya itulah yang membuat aku bahagia abadi dalam kondisi apapun ya, ya Mbak ya apapun iya makanya dia, ya. e, kita nih selama ini salah kejar hmm. ya yang enggak ada hubungannya dengan kebahagiaan kita buru Nah ya, jadi kita enggak ya, ya. perlu sebenarnya kita memburu itu yang kita buru adalah bagaimana supaya kita bisa menjalankan kehendak Tuhan yang menciptakan kita manusia dan bumi beserta isinya dan taat pada Rasulullah ya. Sallallahu ya. ya. maka bahagia itu dipastikan nggak insya Allah ya, mie, ya bener. pasti ya Mbak bisa hadir karena ya. begitulah janjinya Janji Allah, Sang ya Maha tadi, Kuasa. Tadokoro, ayat tiga ya. itu wah luar biasa memang. Jadi mi mm -hmm. e, itulah kenapa mem e, yang terjadi orang enggak paham. Jadi hmm. semua bilang dan aku setuju. Bahagia itu enggak perlu kita cari, dia akan uh, lahir sendiri. sendiri, datang sendiri. Tetapi bagaimana caranya membuat oh, dia datang, iya. mengundang rasa bahagia tentu kita harus tahu. Ya, Nih. Itu dia ya. Nah, Pak. jadi gitu. karena bahagia itu datang sendiri, ya, kita kan harus tahu ya. Nah, jadi uh, kebanyakan dari kita itu enggak paham bagaimana bahagia ini datang sehingga karena enggak paham mereka merekayasa hatinya hmm. agar rasa itu enak jadi hmm. direkayasa e, kan misalnya pernah enggak dengar gini coba tutup matanya lalu ya. E, rasakan hmm. ya kan hmm. Allah itu hadir Tuhan ya. tuh ini ini ini itu rekayasa itu rekayasa. Nah, merekayasa hati berhasil enggak? Untuk kita bisa bahagia, berhasil Sesaat, tapi tidak ya. selamanya. Betul. Nah, orang yang merekayasa hati pada saat semua kebutuhan hidupnya tercukupi, dia mudah, dia bisa. Ya, itu tapi ya. ketika dizolimi, musibah dan cobaan hidup menimpa, sakit yang berat menerpa, dia nggak bisa. Merekayasa hatinya Yang keluar adalah stres Gelisah, meronta Karena sejatinya Dia tidak paham bahwa Dari Tuhan itu pasti baik Dia hanya merekayasa hatinya Tuhan hadir Itulah kenapa Di dalam Islam tidak ada Ajaran rekayasa Islam itu mengajari Untuk meyakini Ayat-ayatku menghayati ayat-ayatku. Jadi seperti di Al-Araf 179. Itulah caranya bagaimana supaya kita bisa uh, mudah melaksanakan ketaatan pada Allah dan rasulnya. Kenapa begitu? Karena kalau kita bisa taat otomatis bahagia lagi ya otomatis. Wah, gila jelas banget sih Mbak buat Bimi yang emang jelas ya bahwa Benar, suami kebahagiaan itu enggak harus kita buru. Tapi yang kita buru adalah bagaimana caranya biar kita bisa bahagia, iya. ya mbak? Ya, yaitu cuma satu lagi: ternyata tadi Mbak Indra bilang, yaitu hmm. hanya taat tunduk patuh kepada seluruh perintah Allah dan Rasulnya. Uh, luar biasa banget. ya Mbak. Bang. <tuh> ya, jadi gampang banget, ya? banget sih sebenarnya. Ya. Apa yang Allah perintahkan ya jalani. Ya. Ya. Yang dilarang, dilarang ya, ya jangan. jangan gitu aja ya. ya Mbak ya. Marah dilarang, bergunjing Stres dilarang, <tuh> stress ya, juga jangan itu. ya Somet. <tuh> ya baiklah somit Setelah tadi Mbak Inka berbagi wawasan mengenai bahagia gimana mereka nyata bahagia itu gampang ya Mbak ya karena cuma satu caranya <tuh> yeah, dalam kendali lagi, dalam kendali enggak tergantung betul, uang betul, harta tergantung ya, kerjaan, bagaimana yeah. bisa aja itu taat kepada seluruh perintah Allah dan rasul-nya semoga somit di sana juga semakin bersama eh bersemangat <tuh> <tuh> untuk melakukan ketaatan kepada iya, Allah, bagaimana caranya supaya iya, taat ini keluar? Ya, dan menimbulkan rasa bahagia yang abadi. Baiklah, Somit, kita pamit mundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.